duplikan tukang cukur yang belum viral saya belum siapa, kira-kiranya menghilangkan penyakit. Ya. Yang jelas pertanyaan pertama yang dihilangin itu penyakit hati. Yang kedua ya penyakit itu. di badan ya. Badan. Ya, yang jelas ya dulu. Dulu jelasnya dulu bayang rokok sedikit aja mulia ya, sakit. Gitu. Ya, Terima kasih sudah klik video ini, dukung channel ini dengan klik like, dan yang belum subscribe, bisa subscribe sekarang. Juga tonton video yang berkomentar di bawah, karena dengan berkomentar di video ini, channel Anda berpeluang dikunjungi, dan ditonton videonya juga. Selamat menonton!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 Selamat siang yang baru bergabung di channel ini, terima kasih ya yang sudah klik video ini Kali ini saya lagi jalan-jalan nih -jalan ya di daerah Rorotan ya Yaitu sebelah timuran lagi dari BKT ya Banjir Kadal Timur, di sebelah timurnya nih di sini sih masih perbatasan ya perbatasan antara Bekasi dan Jakarta Utara ini cuacana masih cerah teman-teman setelah kemarin hujan ya di sini cuaca panas bulann saya ini tadi dari tempat saudara ya di sini saya sekaligus coba keliling-ping dari sini Jangan ditiru, naik motor sambil megang HP. Nah, teman-teman yang nanti ya yang setelah nonton video ini jangan lupa bantu like-nya ya. Kita saling bantu, mana ya, like juga gratis, teman-teman. Lewat jembatan. Mampir ke tukang cukur dulu. Saya taruh motor dulu, teman-teman. Parkir motor dulu, kemudian kunci stang. Pastikan motor sudah aman. Rambut sudah panjang, saya coba mampir. Ah, ada Ternyata ada yang dicukur. Lepas kita nunggu sekitar? Giliran saya yang dicukur. Ya teman-teman jangan lupa ya isi komentar di bawah ya Teman-teman jangan lupa isi komentarnya Di video kali ini saya coba menerangkan ya Berikut ini teman-teman ini saya sudah kumpulkan ya data lebih dari 100 100 eh, video ya dari 100 video yang saya namain calon saya subscribe nih semua video-video ini adalah channel-channel yang mempublikasikan ya mempublikasikan subscribernya ya Kenapa saya pilih yang ini saya Ya tentunya ya kalau orang tersebut subscribe saya Saya tidak bisa ngintip ya kalau orang yang menon-publish ya Dan umumnya nih ya orang yang Yang saling subscribe ya kan Itu lebih suka orang yang mempublish teman-teman publish data subscribernya. Jadi kita tahu, oh dia subscribe kita apa enggak, begitu. Dan juga itu akan langsung muncul, itu data subscriber, begitu orang tersebut subscribe, langsung kita ada notifikasinya, menerima notifikasi dari uh, Carlek. Ketika orang itu subscribe, kita orang yang publish itu gitu. Saya juga, saya publish teman-teman ini. Saya ambil juga dari berbagai macam ya, dari orang yang komentar di bawah, terutanya gini ya. Coba aja, nanti teman-teman lihat ada diklik aja profilnya. Tapi banyak yang ada yang publish. Nah, itulah bagi teman-teman yang belum publish nih ya bagi belum yang belum publish di tolonglah dip, dipublish gitu biar datanya kelihatan seperti itu nah ini nih orang ini tidak di nih. kalau kita klik channelnya ini tidak publish nih teman-teman bicara -teman. yang lain lagi deh Saya ini saya cari-cari keliling, keliling nih saya cari saya datangin Yang efektifnya sih sambil nonton kita lihat tuh di situ data orang yang publishnya Tuh ini saya datangin satu-satu nih Nah ini saya sambil nonton nih ya Sambil nonton Udah saya subscribe nih udah ini orang ini udah saya subscribe nih Nah ya kan ini dia, dia, dia di-publish ya kan Kalau di-publish kelihatan nih Kelihatan data subscribernya Begitu Jadi yang dari Yang setelah saya kumpulkan tadi Oh ini kebetulan saya lagi cukur Ini ada cukur juga lagi, lagi cukur rambut juga nih Channelnya Kebetulan teman-teman ya Ini tanpa settingan ini Nah saya ketik, saya komen ya kan. Komen ini saya tonton sedikit aja, bu. Ya kira-kira satu menit lah gitu. Nanti yang dari data ini saya masukin ke tonton-tonton nanti. Selwinya akan saya rekap di tonton nanti. Sementara saya jawab-jawab dulu nih. Saya komen juga. Kan tadi saya udah kumpulin banyak sebenarnya dari sebelumnya teman-teman. Oh ya perlu diketahuin ya. Teman-teman, halo. Ya, ya, jadi dalam satu hari ini, dalam satu hari ya, itu kita hanya bisa subscribe itu maksimal 70 subscribe, teman-teman. Jadi satu hari hanya diperbolehkan 70 subscribe gitu ya baik nonton ataupun tidak nonton ya gitu jadi sehari itu maksimal 70 subscribe terus total keseluruhan subscribe berapa gitu ya kan jadi subscriber kita itu maksudnya kita subscribe orang jadi channel kita ini subscribe orang itu maksimal kita itu hanya bisa diperbolehkan dua ribu subscribe teman-teman jadi ya tinggal kalau kal kal mau subscribe yaitu kalau sudah sampai mentok sampai 20 kita nggak bisa subscribe lagi kan logikanya seperti itu gitu itu ada ya di YouTube studio ya keterangannya ya keterangan diri di YouTube studio nah kemudian berarti mungkin enggak sih ada orang subscribe lebih dari 100 jadi channel kita ini lebih dari satu bisa sah sah aja sih tapi nanti ya jangan kan gitu ya kalau sesuai begitu umumnya banyak yang hilang ya sebenarnya enggak hilang hanya saja ini saya sambil ngetik ya sambil dicukur maksudnya <laughs> yang itu udah direkam layar teman-teman itu yang data itu saya terangin, sambil dicukur ya jadi eh uh, itu Jadi kalau yang kita alami ini subscribe ada orang subscribe dia dia tidak tampil gitu karena orang channel tersebut tidak mempublish subscriber nya gitu dia data-data siapa aja yang di subscribe dia nggak dia nggak mempublish tuh makanya tidak tampil di kita tapi di dalam YouTube studio itu ada saat video ini dibuat, teman-teman ya, saat video ini dibuat juga, sebenarnya kan disitu kan uh, subscriber saya sekitar 300 kian ya, 300 lebih ya, itu sebenarnya kalau di YouTube studionya itu ada jumlah subscribernya itu 600 lebih, saya 600 lebih lah hampir 700 ya teman-teman, jadi banyak yang tidak mempublish gitu mempublish data subscribernya gitu bisa juga disembunyikan oleh pihak YouTube gitu ibarat kata ada yang ketahuan spam gitu karena nonton cuma sebentar nonton cuma semenit dua menit gitu. tidak dilanjutkan sampai full durasi begitu kenapa dengan cara kita simpan tonton nanti Kita nanti bisa lanjutkan gitu menontonnya Nah ini saya sudah siapkan uh, halaman tonton nantinya nih Jadi data-data yang itunya saya pindahkan Nah ini nih orang-orang yang sudah pada komen Yang sudah pada nonton saya nih dari sebelum-sebelumnya nih Nah ini juga bisa jadi referensi juga teman-teman referensi kan disitu kan ada data-data channelnya kalau mau diambil ya ya nggak apa-apa gitu jadi kita sebagai referensi untuk calon data uh, calon subscriber yang akan kita subscribe gitu tentunya di sini saya tidak ragu ya teman-teman saya tidak ragu untuk subscribe duluan saya tidak malu datang di mana pokoknya, pokoknya saya tidak ragu untuk subscribe duluan tapi yang Umumnya youtuber-youtuber agak senior sih Artinya yang biasa ya Artinya yang udah agak lama ya Udah agak lebih paham Maka lebih suka menonton orang yang subscribe Tapi ketika Ketika subscribernya udah di atas 1000 Iya siapa aja ditonton Yang penting orang itu mau nonton video saya Apalagi kalau nontonnya full durasi teman-teman gitu -teman. Jadi kita perbaikin saya nih ya, bukan gitu. saya coba perbaiki sikap saya gitu. Jadi untuk menonton full durasi, gitu. karena saya udah coba itu, saya nontonnya cuma skip skip siapa, cuma sedikit sedikit subscribe tetap aja subscribe turun. daya alhamdulillah sekarang subscribe saya stabil gitu ya kan. Kenapa saya nontonnya full durasi terus teman-teman? Pernah saya Agak kecewa ya, kecewa ya itu tadi subscribernya Anjung gak tanggung-tanggung, hilang sampai 70, sampai 100 lah pernah gitu. Itu gara-gara waktu itu saya mencoba uh, nonton pas saya lagi lagi lagi santai gitu, ada notifikasi uh, Rans Entertainment ya, channelnya Raffi Ahmad itu baru upload, baru publish video gitu. Nah, otomatis banyak yang mengunjungi. Waktu itu saya waktu saya klik itu baru sekitar 8 apa 10-an gitu. Dan ternyata nge-lag banget gitu. Jadi buffering lama banget gitu. Saya saya saya sadarin sih ya buffering lama padahal kan koneksi internet saya bagus gitu. Nah, di situ nge-lag gitu. Kesimpulan, Ma, bahwa mulai banyak yang akses videonya dia gitu dan saya koneksinya terbatas gitu bahasanya saya kebetulan di jalur yang terbatas jadi akhirnya apa ngeleng ngeleng ngeleng ya udah nggak jalan sama sekali akhirnya saya pol lepas gitu jadi saya tidak menonton itu tidak dilanjutkan baru mau nonton sedikit gitu nah Beberapa saat kemudian, begitu saya refresh, udah langsung subscriber saya langsung anjlok, gitu. Itu pengalaman saya sih ya. Apakah karena kebetulan atau enggak, tapi ya itu yang nyatanya seperti itu. Itu turunnya drastis banget. Lebih dari 50 subscriber saya hilang, gitu. <laughs> hilang gimana, saya nggak tahu dah pokoknya. Just dibuat beg begitu Gara-gara buffering doang itu. Ini sih, ya kebetulan aja kejadiannya saat seperti itu gitu nah ini saya coba ngambil yang dari data yang menyebutkan nama saya dia kebetulan saya nonton dia dia juga udah juga udah nonton video saya dan dia juga nonton video yang lain yang begitu saya lihat nah ini ada yang publish nih ini saya ambil juga nih sebagai referensi juga saya simpan ditonton nanti ya dari di saya tambahkan yang berikut itu yang tadi 100 tadi ya Nanti dari 100 itu tidak saya tonton semuanya teman-teman jadi -teman. jadi saya bagi bertahap ya sampai habis ya Jadi nggak mungkin saya langsung saya habiskan sampai 100 ya karena saya tahu diri saya Sibukan juga paling ya ya antara 10 Saya cicil lah gitu Sampai semuanya nah ini tidak publish nih yang ini nih Udah berikutnya aja yang tadi kan tidak publish sih kita cari yang publish-publish saja -publish teman-teman ya gitu terus gimana kalau ada yang tidak publish tapi nonton video kita ya tetap meskipun dia channelnya tidak publish nonton video kita uh, nonton video saya ya saya mau tetap akan saya balas gitu saya nanti akan uh, seperti kemarin ya kemarin di di video kemarin tetap saya balas. Asal dia nonton video saya gitu Nonton video saya Ya kan saya nggak tahu kalau dia publish ya apa, Dia kan yang jelas saya eh, SS ta taunya tahunya sih dia tidak publish ya Jadi ya saya kebetulan ada yang Ada juga yang saya sudah subscribe ya kan Meskipun tidak publish gitu Tapi nanti kalau misalnya Sudah terkumpul nih, sampai 1000 subscriber juga Masalah publish apa nggak publish tidak terpengaruh ya teman-temannya karena subscribe itu cuma untuk awal doang berikutnya mah saya yakin mah udah nggak ngaruh pada yang yang terpenting itu adalah yang nonton video gitu teman-teman jadi yang, yang penting adalah nonton video makanya kenapa adanya 4000 jam tayang yang penting ya dari 1000 subscriber saya YouTube itu istilahnya berkemungkinannya dari dari data yang ada otomatis sudah punya modal untuk yang menonton itu sekitar empat ribu tuh kalau dari seribu jam tayang eh, apa dari seribu subscriber itu nah, mungkin nah, kalau nah, yang normal itu bisa sampai empat ribu gitu empat ribu jam tayang minimal nah, min, nah, minimal nah. minimalnya minimal, minimal, seperti itu namun dalam praktek lapangannya, bisa lebih, bisa juga anjlok, bisa juga kurang. Kenapa ada orang yang ya, ya kita tahulah, ada yang membeli subscriber gitu kan? Ya, sama ya, ya beli saya. Kalau beli saya, subscriber, kan, saya paling sebentar, nonton, udah itu tidak ditonton, lanjutkan. Yang penting dia, dia iniin apa? yang penting subscribe-nya itu gitu akhirnya apa? Ya, ya termas, terpaksa dari nol lagi gitu kan orang kerja lagi tetap ah, yang di, dipilih oleh yang dicari kan pengunjung alami orang yang nonton full gitu kan yang dicari total full. Sekarang kalau logikanya teman-teman logikanya nih ya logikanya kalau semua orang jadi youtuber semua orang jadi youtuber dan tidak ada yang menonton Kan gak mau Youtube juga gak mau begitu kan Logikanya Jadi semua orang jadi Youtuber semua Terus penontonnya siapa begitu kan Jadi di Youtube itu Hanya jadi Youtuber tapi gak ada yang nonton Kan gak mungkin seperti itu Terus yang nonton iklannya siapa kan logikanya Jadi Youtube juga butuh penonton Bahasanya begitu makanya diadakan Bagaimana nih ini cuma ya dikembalikan lagi, ada yang namanya aturan lagi, namanya penonton yang relevan ya, apa juga, ya nanti lama-lama juga kita paham lah, gitu jadi mendingan ya teman-teman daripada kita nonton video sendiri ya, mendingan balas atau kita nonton video orang dulu, gitu saya, saya udah buktikan juga Ketika video saya wah, pertama kali saya upload di YouTube itu penonton saya paling tinggi itu cuma 9, masa berbulan-bulan itu cuma 9 penonton gitu. Dalam satu video sedangkan di situ ada beberapa video Yang lain 7, ini cuma 9. Tapi setelah saya coba nonton video orang dan saya komen gitu kan. ya Akhirnya juga ada juga yang mengunjungi balik saya. <tuh> Di situ juga masih saya masih kurang juga ya. Kenapa? Ya iya karena saya kurang juga saya tidak membalas lagi. Padahal di situ ada yang ada yang bilang komplit gitu. Support komplit saya kan nggak paham. Ya saya tidak balas, akhirnya ya udah. Orang tersebut tidak mengunjungi saya balik lagi gitu. Padahal padahal mah kalau misalnya kita balas mengunjung lagi pasti orang tersebut akan balik lagi akan nonton lagi gitu teman-teman ya pada kenyataannya sih ya di, dan yang sampai sampai saat ini ya saya tahu nih apa ada yang nonton cuma sedikit gitu. tapi saya maklumin ya mungkin dia belum tahu ya belum tahu atau memang ya pengen begitu ya memang nyatanya sudah begitu dari video saya 15 menit aja paling dia cuma nonton 3 menit gitu kan tapi nanti juga dia sendiri yang rugi sebenarnya teman-teman, kepasti <laughs> ujung-ujungnya subscriber, uh, subscribernya anjok semua. <laughs> ya iya Akhirnya apa? ada nih videonya banyak, justru subscribernya malah sedikit. nah, videonya banyak, subscribernya sedikit. kenane gitu kan? videonya melebihi video saya, tapi ya subscriber dia malah sedikit. padahal Statusnya publish loh saya tahu gitu. Padahal videonya banyak tapi nggak nontonnya nggak ada. <laughs> ya, itu mungkin dibuat dikitin juga di, di ini juga dipangkas-pangkas sama YouTube gitu. Ada juga nih ya subscribernya banyak videonya kagak ada. <laughs> videonya cuma dua gitu, mohon maaf ya saya tidak channel channelnya, tapi kalau dicari di tempat saya juga ada tuh yang komen <l comparative> videonya sampai ratusan ratusan ribu loh, gitu tapi saya saya ini, oh ternyata ya kita tahu paham semua ya, lah ya terserahlah mau cara orang bagaimana ya menjalani eh, konten ini ya, apakah pengen diutamakan subscriber dulu, ya gitu kan tapi kalau menurut saya ya, dan menurut, menurut yang lain ya, menurut yang rata-rata YouTuber -rata, senior itu tetap aja harus dari awal itu mencari subscriber yang penonton real gitu. Jadi dari 100 ya, dari 100 ribu ya kan, saus ribu jumlah tontonannya itu baru 300 gitu, 300 penonton, gitu kan. 300 yang tercatat gitu kan ya videonya cuma dua ya saya kalau saya sih kalau orang yang enggak tahu saya, ya sama aja lah ibarakat paling bahasanya mah tinggal ditambahin videonya ajalah Oke saya nggak mau bahas itu yang jelas di video kali ini saya fokus ya fokus untuk subscribe subscribe orang-orang yang publish yang saya temuin ya di sepanjang saya uh, membaik membalas uh, menonton itu saya, saya ini kan saya kumpulkan satu persatu dulu jadi daripada di skip skip ya kan saya jadi kalau pakai di YouTube kan di aplikasi YouTube nya kan kita sambil nonton kita bisa melihat channel yang lain gitu apakah publish apa enggak begitu ini saya sudah dapat 100 lebih nih 100 uh, 100 calon ya calon publik ya saya paling-paling yang saya jawab sedikit-sedikit saya tonton sedikit-sedikit jadi saya langsung saya sampai 100-100 gitu Tetap butuh waktu juga Paling saya cicil bisa sampai Ya kalau 100 dibagi sehari 15-15 Lama-lama juga habis juga begitu Kan saya juga harus uh, Membalas ya Membalas orang yang nonton video saya juga gitu Nah teman-teman ini kebetulan Rambut saya ini sudah rapih ya Tidak terasa ya Begitu Lama ya Um, uh, menangkan. Nah, kalau ada teman-teman yang uh, ada pertanyaan ya, pertanyaan ingin disampaikan, silahkan ya dijawab di komentar. Jangan lupa ya temennya like juga video ini ya. Dan saya, saya juga butuh dukungan ya, cukup dukungan. Kita sama-sama saling dukung ya. Jangan lupa tonton video saya yang sebelum-sebelumnya ya yang sebelumnya yang seperti cara simpel mungkin yang belum paham gimana aku tonton nanti gimana prosesnya nanti lihat di situ teman-teman itu cara saya itu saya yakin juga yang lain juga yang senior saya pakai cara seperti itu juga untuk simpel-simpelnya gitu gitu nah ini lagi proses enaknya nih nah ini saya coba ambil kan, saya cariin data sambil di chat lainnya like teman-temannya saya saya dipijit dulu ini ya. <guruh> di video di intunya tadi tweet tweet di sini tweet tweet kasih sound efek itu teman-teman <guruh> ya biar seru-seruan aja ya. Ya, teman-teman, terima kasih ya sudah nonton video saya. Tidak lupa ya, karena setiap yang nonton video saya full tanpa skip, tidak lupa saya doain uangnya bertambah 10 miliar. Amin ya Robbal 'Alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.